Fiesta Chicken naga paling enak paling ku suka. Fiesta Chicken nugget. aku mau setiap hari. Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie selera ku.